Wow teman-teman Banyak sekali mainannya teman-teman Wow kotor-kotor lagi mainannya teman-teman ya Wow wow Sepertinya ini mainan hewan teman-teman Wow wow wow Wow wow wow Wadidaw wadidaw Mainannya Oke teman-teman Oke kita akan kumpulkan mainannya disini ya teman-teman ya Oke Wow ini ada ekornya teman-teman Wow, ini kok ada lagi teman-teman. Wow, ini ada kakinya banyak teman-teman. Wow, ini ada ekornya juga loh teman-teman. Wow, ini kecil. Wow, wow, wow, wow. Ini hewan apa ini teman-teman? Wow, ini ada siripnya teman-teman. Wow, kok wow, ini kok bentuknya seperti bintang teman-teman ya. Wow, wow, ini kok oh, ada orangnya juga teman-teman. Wow, wow, wow, wow. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, ini ada ekornya juga teman-teman. Wow, ini juga. Oke teman-teman, kita kumpulkan semuanya di sini teman-teman. Wow, keren sekali. Wow, ini ada tanduknya teman-teman. Wow, mainannya semua sudah terkumpul teman-teman. Wow, lumpurnya kotornya teman-teman. Oke, kita akan bersihkan ya teman-teman. Wow, airnya sudah siap nih teman-teman Oke, apa yang kita bersihkan teman-teman? Wow, ini dulu teman-teman Ayo kita lihat teman-teman Apa coba ini binatangnya? Wow, ternyata badak teman-teman Wow, binatang badak teman-teman Oke lanjut teman-teman Wow, apa lagi yang kita bersihkan ya? Wow, hewan apa ini, teman-teman? Ayo kita bersihkan, teman-teman. Wow, ternyata macan tutul, teman-teman. Wow, mantap sekali. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan hewan lagi. Wow, ini hewan apa ya, teman-teman? ya? -teman? Ayo kita bersihkan, teman-teman. Wow, ternyata hewan zebra teman-teman! Wow, wow, warna putih mantul sekali, teman-teman! Wadidaw, wadidaw! Wow, wow, wow, wow, Oke, selanjutnya kita membersihkan apa lagi, teman-teman? Wow, wow, wow, wow! Ini aja yang kita bersihkan, teman-teman. Apa ini ya? Wow, ternyata hewan cumi-cumi, teman-teman! Wow! oke teman-teman kita akan lanjutkan membersihkan mainan tanpa lagi ya wow ini kita bersihkan teman-teman wow ini namanya hewan karkaradontosaurus teman-teman ini sejenis dinosaurus hewan purba teman-teman oke wow keren sekali ya Wow wow wow Wadidaw, ini hewan apa lagi teman-teman? Wow kita bersihkan teman-teman. Wow ini ternyata lobster teman-teman. Wow lobsternya warna kuning teman-teman ya. Wow wow wow. Oke lanjut teman-teman, wow ini kok bentuknya seperti bintang teman-teman, lucu ya teman-teman ya Wow, wadidaw, wadidaw, wow, wow Wow, wow, wow, ternyata hewan bintang laut teman-teman Wow, keren sekali ya, lucu sekali, wow, wow, wow oke kita lanjutkan lagi membersihkan mainannya teman-teman wow apalagi nih teman-teman wow kok kakinya banyak teman-teman ya oke kita lihat wow ternyata ini kepiting bakau teman-teman kepiting wow keren sekali mainannya mantul mantap betul oke kita lanjut lagi teman-teman hewan apa lagi? wow ini kok bentuknya ada ekornya teman-teman ada kipasnya juga apa ini ternyata wow ternyata Spinosaurus teman-teman hewan termasuk hewan purba sejenis Dinosaurus wow, wow keren sekali oke kita lanjutkan lagi teman-teman wow apalagi nih wow ini ada ekornya juga teman-teman ada tanduknya juga wow ini namanya hewan saurus teman-teman wow mantul mantap betul Wow, ternyata hewan anak bebek, teman-teman. Lucu sekali ya. Wow, wow, wow. Wow, singa teman-teman, lion. Wow, mantap sekali hewannya. Wow, ternyata ikan lumba-lumba teman, si lumba-lumba, Wow, keren, mantul, mantap betul. Wow apakah ini Wow ternyata hewan gajah teman-teman Wow gajah Afrika Mantul Wow ternyata ikan teman-teman Wow keren sekali ikannya ya Wow, Ultraman teman-teman. Wow, keren sekali Ultramannya. Oke. Oke teman-teman, sudah selesai kita membersihkan mainannya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, dadah.